Assalamualaikum Selamat datang di channel DACC Kali ini aku mau bikin kolak singkong Ini benar-benar enak banget Gurih banget Dan manisnya pas banget Kalau kalian pengen tahu caranya Langsung aja tonton video ini sampai habis ya Pertama aku siapin dulu singkongnya Kayak gini Ini singkongnya itu Aku iris dulu Aku mau kupas dulu singkongnya Seperti ini ya Jadi kalau milih singkong untuk masakan tuh sebaiknya pilih singkong yang kulitnya agak mengelupas kayak gini Kelihatan kan ya Nah kalau yang kulitnya agak mengelupas kayak gitu Biasanya itu singkongnya itu empuk dan gak keras saat kita masak Nah ini aku irisin dulu Aku kupas-kupas dulu singkongnya Lakukan semuanya sampai habis seperti ini dan kalau sudah selesai kita mengupas singkongnya Ini nanti aku mau iris-iris singkongnya Jadi kalau ngupas singkong kayak gini Kita buka dan kita kelupas Pakai pisau kayak gini ya biar cepat Nah kalau singkongnya empuk tuh kelihatan Kalau kita kelupas kayak gini juga gampang banget seperti ini Jadi kalau sudah selesai kita kupas semuanya Ini aku mau iris-iris singkongnya Untuk ngirisnya aku iris-iris kecil aja jadi, nggak terlalu besar juga. Nah, ini selesai aku kupas. Sekarang aku iris seperti ini. Langsung aku iris pakai pisau seperti ini ya. Jadi, ini agak keras memang seperti ini untuk mengirisnya. Lakukan semuanya sampai habis. Kalau singkongnya udah kita iris-iris semuanya, nanti baru kita akan mencucinya. Sambil kita iris-iris singkongnya seperti ini Buat kalian yang belum subscribe di channel aku Tolong subscribe dulu ya Agar channel aku ini makin berkembang Dan aku bisa berbagi resep-resep masakan Yang gampang-gampang banget Dan pastinya enak banget Langsung aja ini aku terusin Ngiris singkongnya seperti ini Sampai semuanya habis Kalau semuanya udah habis Ini singkongnya aku mau cuci dulu Untuk nyucinya pakai air mengalir ya Maaf gak aku videoin, Jadi ini langsung aku cuci aja Biar cepet Dan ini sambil nyuci aku siapin Airnya yang mendidih Ini airnya belum mendidih Jadi aku tutup dulu sampai airnya Benar-benar mendidih Kalau airnya udah mendidih kayak begini Baru singkongnya yang udah aku cuci tadi Dan aku rendam dengan air Seperti ini Ini aku masukin dulu Nah ini untuk singkongnya Aku Rebus dulu selama 2-3 menit aja, jadi jangan terlalu lama karena ini singkongnya empuk banget dan mudah mekar. Nah, ini tunggu sebentar, dan aku mau tutup. Kalau semuanya udah masuk ke dalam pancinya, ini singkongnya udah masuk semua. Ini aku mau tutup dulu sebentar aja tunggu dulu ya tungguin sampai ini airnya mendidih lagi ini aku tutup dan aku buka aku lihat ini udah mendidih ini aku rebusnya sekitar satu menitan aja satu sampai dua menit nah ini aku mau angkat dulu dan aku mau buang airnya setelah aku buang airnya ini aku mau tambahin air lagi jadi untuk hasilnya supaya bersih dan putih nanti kalau kita bikin kolak untuk airnya ini aku tambahin 1 liter setengah air ya atau sekitar 1500 ml air dan ini aku tutup dulu tunggu hingga sedikit mendidih nah kalau akan mendidih kayak gini baru aku mau masukin daun pandannya tuh daun pandannya sesuai selera aja ya semakin banyak daun pandannya itu aromanya semakin wangi nah kalau udah mendidih seperti ini aku aduk-aduk sebentar ini Singkongnya udah kelihatan Mekar Ini aku mau masukin dulu gulanya Untuk gulanya aku kasih 200 gram Untuk gulanya juga opsional Sesuai keinginan kita Kita cicipin kalau udah pas Udah nggak usah ditambah gula lagi Misalkan kurang manis baru kita tambah gula lagi jadi, untuk bikin kolak singkong yang enak seperti ini, aku nggak nambahin lagi vanili atau perasa vanila. Jadi, aku cuma nambahin daun pandan aja supaya rasanya khas dan enak banget. Ini benar-benar enak dan wangi, pandannya kerasa banget. Lalu, ini aku mau tambahin santannya. Untuk santannya, aku pakai santan instan aja, jadi aku tuh nggak suka kalau terlalu banyak santan. Jadi, aku cuma nambahin satu saset santan aja biar hasilnya bening dan nggak terlalu kental. Ini aku aduk-aduk dulu sampai semuanya tercampur rata. Tunggu sampai mendidih dan ini nanti baru siap untuk kita sajikan Untuk kolak singkong ini, ini tuh cocok banget kalau dibikin sore-sore hari pas hujan-hujan kayak gitu Atau ini cocok banget untuk tajil pas bulan puasa Jadi sebentar lagi kan ini bulan puasa, jadi aku bikin menu ini supaya menginspirasi untuk menu tajil-tajil di bulan ramadan pas waktu bulan ramadhan nanti nah ini aku aduk-aduk terus sampai benar-benar mendidih merata ya, jadi untuk singkongnya itu udah benar-benar mekar dan empuk banget ini benar-benar enak banget kolaknya, aku tungguin sampai benar-benar mendidih merata kalau sudah mendidih merata ini aku matikan dulu apinya dan aku siap sajikan kolak singkongnya di piring saji seperti ini ini sajiinnya di mangkok aja Lalu kita siram dengan kuahnya Ini aroma daun pandannya Benar-benar sedap banget Dan enak banget Manisnya juga pas Ini dia kolak singkongnya Siap untuk disajikan Nah ini Aku tambahin topping daun pandan di atasnya seperti ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen buat kalian yang belum subscribe. Subscribe dulu di channel aku ini agar channel aku ini makin berkembang. Terima kasih, semoga bermanfaat dan Wassalamualaikum.